yo what's up temen-temen cuy ada balik lagi cuy dengan event slot dengan konten starlight princess ya cuy buh maaf ya coq temen, -temen gue <laughs> dengan konten starlight princess ya cuy buh, ini modal gua hari ini receh-receh mampus dikasih skater ajik baru berapa spin gila gacor bet ya gak ada obat anjing Modal gocap nih, modal gocap hari ini ya, modal 50.000 ya buat yang enggak ngerti gocap 50.000 sih. Modal 50.000 ya kita lihat jadi berapa hari ini ya, cia. Semoga si Inces masih wangi ya, cia, sama kayak kemarin. kemarin Kenapa gue masih favorit game favoritnya Inces, coy. Ini Inces dari kemarin, coy, RTP-nya ada seminggu, coy. stabil bet stabil, coy. Hijau mulu, coy. Mana banyak yang klaim ya kan makanya. Tanpa tanpa banyak basa-basi ya kan langsung aja digas cocok ya kan barangkali. Ya kan Kita nggak akan pernah tahu hasilnya, ya sebelum mencoba ya, sih. Makanya langsung gua gas cocol coy. Ini free spin isinya kok kosong bet, anjing. nggak apa, masih ada 9 spin, coy. pecahnya cuma sekali doang, kipak dari tadi ya, ada. Nggak apa-apa ya. Teori bersyukur ya, yang namanya free ya kan, teori bersyukur, nggak perlu keluar duit ya kan, badah. Makanya gue lebih suka yang gratisan deh ya. Karena yang gratisan tuh, nggak selalu nggak berkualitas ya. Yang gratisan tuh, bisa aja berkualitas gitu kan, banyak yang bilang gratisan tuh jelek gitu ya kan nah mampus ya pecah satu layar lumayan Bodeh, mampus merahnya konek lagi Toskanya kasih konek Boy bodoh biru masih bisa kali alas ya Boy cakebet ini kali lima nih boy. Hmm, lumayan ya kan kali 13 Oh iya gue belum, belum bilang nih buat kalian yang baru join ya jangan lupa diklik dong tombol like share sama subscribe nya ya Jadi, karena tiga tombol itu kalian udah bantu banget ya Evan makin berkembang Evan slot ya kan kalian dengan tiga tombol tuh bener-bener bantu support gua dah pokoknya dah thank you banget ya buat yang udah komen juga ya yang udah komen kemarin-kemarin di video gue yang sebelum-sebelumnya thank you buat ya ya komennya komen-komennya komen, kalian sangat membantu gue ya buat makin semangat lagi berbagi tips trik dan pola ya gue jarang sih bagi pola cuy, biasanya gue ngasih tips lah tips-tips yang sebenarnya umum sih cuy, cuman ya kalau misalkan diingetin lagi kan lebih enak cuy. daripada main slot cuman asal-asal putar asal, -asal putar tanpa lihat putaran gitu ya lebih baik itu kan lebih diatur ya kan. Hmm, tiga tambahan, Cok, mampus ya. Meskipun meskipun gratisan di 1.200 ya, 120.000 udah dapat 230, Cok. Buh, ada modal 50. Kenapa ya gue ini bahkan ini dapet scatter di awal mulu, Cok. gak ada obat, Cok, sumpah. gue nggak enggak kebayang, Cok, kayak gitu mulu dari kemarin dah. Tapi syukur, syukur sumpah. Buh, ini lo bulan pecah mampus. hijaunya kasih pencawor. Bodoh dia yang pecah lah, lope-nya kurang satu juga. nggak apa-apa, 163 bodoh. Gila anjing, modal gocap udah naik 400 lagi aja, Cok. Masih ada 3 spin terakhir yuk, penghabisan penghabisan. Seperti gue yang seperti yang gue bilang ya cuy, ya. Salah satu tips dari gue kalau misalkan uh, kalian mau depo, Oh mampus dikasih tambah lagi anjing. Berarti ini dua, beh oh, berarti ini berapa spin ya? 25 spin coy, 25 spin. Soalnya udah dikasih dua kali tambahan lagi coy. 25 spin ya kan? Seperti yang gue bilang ya, kalau misalkan kalian uh, mau depo, ada baiknya kalian uh, patokin di saat, di berapa kalian kira-kira mau WD atau di berapa kira-kira kalian mau pindah game. Misalkan kalian modal 100 gitu ya, tiba-tiba gamenya agak agak kurang bagus, kalian direncanakan mau pindah game ke game apa gitu ya. Kalian udah harus rencanain. Jadi jangan di saat kalian udah depo 50 dapat 300 kalian gas terus sampai ujung-ujungnya rugi ya kan karena nafsu ya kan. Nah, itu dia ya. Makanya itu harus diminimalisir cuy. Itu saran dari gua ya. Cuman eh, baik lagi ke kalian masing-masing. Oke, cakep 436.000 cuy. Mampus ya dan 480.000, coba modal gocap ya kan. Cuman itu balik lagi ke kalian masing-masing ya cuy ya karena eh, yang main kalian dan gua hanya bisa kasih saran buat kalian cuy. Jadi kalau kalian mau ikutin sarannya boleh banget ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai cara kalian sendiri ya gua hanya bisa memberi saran aja sih ya. Hmm, mampus satu layar ya. SK terdua. Oke, gue naik lagi betnya ya, tadi ya. Tadi kan bet 1200 nih. Gue naik di 2400 dengan DC-nya off cuy. Ya, ya. Langsung aja, coy. Bah, mampus anjing. Connect dikasihannya lu cakep banget oke maaf bete, ya ini gua lagi di hutan cok. wah enggak canda coq boh mampus nih kasih pecah kota cok. eh mahkota itu apa sih bunga matahari ya bukan mahkota ya atau lah gua agak kebelit anjing ini apapun zewu sama Ince sumpah cok. ini kakek dan cucu ya kakek dan cucu ini emang serasi bete emang kalau RTP nya lagi naik cok. Kalau RTP dan naik banyak yang ngeklaim boh udah auto cocol coq ya makanya cuy Kalau kalian masih penasaran sama tips, trik, dan pola dari Evan jangan lupa cuy. Diklik klik tombol like share dan subscribe kalau bisa lu nyalain loncengnya cuy jadi setiap ada video yang baru kalian langsung dapat notifnya ya kan ya? gue gua sini seneng bet ya kalau misalkan gue bisa berbagi berbagi tips dan sekiranya ngebantu kalian JP gue bakal seneng banget ya. kayaknya gue belum sebutin juga ya gua, gua hari ini masih main sama partner game terbaik gua ya masih dengan rupiah 138 cuy rupiah bukan dollar bos anjay masih dengan rupiah boh goblok kali 50 lewat Pantai Wah dikasih skater untung untung dikasih skater lagi pak kita kalau nggak turun tuh skater eh ah. lumayan ya lumayan udah modal gocap udah naik 400 udah lumayan bete ya cuy. udah bilang udah, udah udah bisa modal nasi padang saya udah bisa makan pizza cow anjir makan stick ya alikian it Oh anjir sumpah enggak, enggak terbayangkan ya tuh ini asal kalian mainnya konsisten dan dan jangan nafsu Sehari-hari gitu ya, depo depet tipis aja 20-50 gitu ya kan Yang penting WD-nya di atas 100 gitu ya Kalau nggak ya WD profit 30.000 sehari profit 50.000 sehari Itu udah lumayan banget Cuman ya emang agak sulit kalian ngatur apa ya Ngatur nafsu atau ngatur uh, pikiran kalian emang agak, agak sulit Jadi kalian itulah tantangannya ya kan bermain ya kan Yang penting main tuh jangan gak beraturan cuy. Yang main tuh beraturan Oke okay lah ya, ini lumayan bet dikasih sempat masih ada dua belas pin terakhir, udah perkalian lima belas, Oke, barangkali ya kan hari ini adalah hari, -hari beruntungnya gue lagi ya kan, anjay. Wah dua doang Sialan Ini gue dua kali ya dapat free spin ya cia, ya? ada dua kali dapat free spin emang si Inca Kayaknya lagi hujan free spin, dah anjay. Cakep, cakep Cok lumayan. Bah 182 ribu lagi ya kan ngecat cat, cakep bet Inca emang ya. Mm, mampus kuningnya dikasih connect lagi jebret bade kali dua dikasih konek bor mm, mampus mampus konek konek konek konek cakep cakep cakep sebenarnya cuy cuy sebenarnya tuh sebenarnya pengen main di megawes megawes megawes kayak five lions atau enggak madam atau enggak great rhino atau Thor ya kan bahkan cuma cuma eh cuma gua kayak apa ya gua kadang kalau misalnya sibuk gue males kayak ngeliatin ini ya lo ngeliatin RTP atau ngeliatin banyak yang ngeklaim kalau ngeliatin petaran gue agak males gitu ya kalau disibuk jadi gue main di game yang sekiranya udah pasti pasti bakal ngasih profit ya lah ya walaupun tipis-tipis tapi ya gue lebih pilih game yang udah yakin tapi kalau kalian punya lebih banyak waktu kalian mau coba lihat game-game yang gacor kalian boleh research-research lah ya research-research gitu ke grup-grup grup-grup uh, apa sih grup-grup Facebook? Oke, contohnya rupiah 138 kalian bisa di situ ada grup Facebooknya. Gua juga kemarin sempat lihat juga di situ ada rupiah 138 official. Jadi kalian bisa lihat di situ banyak yang ngeklaim di game apa gitu ya kan. Terus yang RTP lagi naik apa? Atau bahkan turnamen? Turnamen gue belum pernah ikutan jujur. Sebenarnya belum pernah ikutan, cok. Pengen, pengen ikutan, cuman jamnya itu loh jamnya kadang gua lagi kerja itu ya, kalau nggak lagi main jadi gua nggak sempat dan gue pun nonton kalau misalkan lagi sempat sempat aja wah wow, ini gua ngobrol-ngobrol udah sembilan ratus ribu anjing, seadanya modal Gope ya eh modal lima puluh ribu jadi, 900 ratus ini gue langsung WD but ya. Thank you but ya buat yang udah nonton hari ini. Jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe ya channel Apel slot, kalau kalian mau, mau tahu tips-tips pola dan trik gitu bermain slot. Super baik lagi, bor pada modal lima ratus lima ribu. Jadi, satu juta coy. Sampai ketemu lagi di Apel slot ya, bersama partner bermain terbaik gua, rupiah 138 tiga And bye bye.